Untuk prima, saya paham maksud kamu. Saya paham, cuman saya sarankan kamu untuk membatasi pergantian kamu dengan seorang wanita, dan saya tidak menyarankan untuk kamu untuk pacaran dengan seorang laki-laki takutnya apa kalau kamu nanti pacaran dengan laki-laki terus kamu disakitin atau dikecewakan yang saya takutkan nanti kamu membenci laki-laki dan kamu tidak suka dengan laki-laki lagi -laki, dan kamu nanti bisa lesbi jadi saya sarankan kamu untuk menikah langsung jadi jangan melalui proses pacaran jadi saya harap kamu ada Dijodohkan atau kamu menikah langsung. Dan kamu harus membatasi pergalan kamu dengan wanita-wanita yang memiliki seperti itu. Itu bahaya. Salam Ratu Bidu. Untuk Melianti. Kamu ini bukan hadam, tapi kamu ketempelan. Jadi ketempelan sosok makhluk jin berwujudan cewek ya itu ketika kamu saya lihat kamu pernah stres dan kamu pernah depresi karena permasalahan hidup kamu entah sama uh, lawan jenis kamu atau apa jadi jin itu merasa kasihan akhirnya mengikuti kamu dan ketika kamu kesurupan kamu sadar jadi kamu tahu ketika kamu dimasukin sama jin itu tahu kamu sadar, jadi dia dia ngomong-ngomong, kamu ngerti kamu dengar, jadi itu kamu ketempelan dan dia minta sisir ya, kamu belikan sisir yang baru, kamu khususan kepada uh, khodam kamu dan kamu kasih nama, dia gak punya nama untuk SL maesa Saya menerawang usaha kamu tidak ada faktor mistik maupun gangguan jin maupun dinsalahin orang Itu karena kamu sebagai marketingnya kurang handal Dalam artian kamu bisnisnya kurang pinter Jadi kesalahan kamu karena kamu dalam dunia permarketingan promosinya sangat kurang gitu. jadi Dan saya juga untuk bisnis air yang berhubungan dengan air kamu tidak cocok saya lebih menyarankan kamu, kamu untuk bisnis yang berhubungan dengan frances Frances makanan-makanan yang siap saji Seperti kebab atau seperti sesuatu yang eh, las, kalau orang beli itu diolah dulu gitu loh Jadi makanan siap saji seperti itu Salam Ratu Bidadari Untuk Haji Nana, saya melihat di depan rumah kamu ada bekasnya ilmunya orang yang pemain kuda lumpeng itu atau apa pendekarnya kuda lumpeng dan ini bermula karena ucapan dari suami kamu dari pak hajinya menyakiti hati seseorang tanpa sadar paham nggak jadi pak haji ibaratnya mungkin bercanda tapi orang yang dibuatin canda ini serius saya minta kamu siapkan Air leri air cucian beras itu. Kamu bacakan 101 kali ayat kursi, 101 kali surat al-ikhlas, dan 101 kali al fatihah Kamu bacakan terus kamu tiupkan. Dan jangan lupa kamu siapkan uang 400 ribu untuk kamu kasihkan ke anak yatim. Saya bantu.